Kau kan Kristen. Terus ngapain bilang anjing lah. memang Kami dari I'm never a creamer, live Okay, now I'm never creamin' Slime, slime, Sulu lari laki Kita Ada Cuma tidak bawa rumputnya ke Hei, depan nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope pun dalam pertandingan. Dino naik di pinggiran lari. Anak orang sampai panik keringat dingin ini. <tuk> Pedih gua dia. Masih aja komen kan, Ini keringat dingin. Keringat <tuk> dingin. Terima nah, kasih Oh kita lagi ya makasih Terima harus Kau bilang apa kan mau Kristen mbak Aku lagi Tapi kau bilang itu paling Promosyu. Namaste. Assalamualaikum. Aduh, maaf ya, Nak. ikut Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, kabur! enggak, enggak, enggak, do hmm. ya misalnya baru pertama main ini oh oh, oh. apa rusak <hiduk> ya udah jadi mau tahu rakyat sabar sabar kita ya Nah ini ini warga global <Tak> karam <berharap> udah ada. <tuk> Shalom oh punya dia. Namanya dia siapa bang? <tuk> <tuk> <tuk> pagi, oh, iya sudah betul. orang sore pagi sih. Oh ya ini di sini udah siang atau pagi? Siang lah. Nah, ini siang sudah di siang di sini jadi sama dia menjelang pagi. Punya <tuk> pagi dan <tuk> ya, siang guys Iiii iiii Gue jangan terlalu kasih pangkut Ki kau mampus kau balik lagi kau saya. Santai aja ngebanking Masa kelepas sampe ranjing Gue tau si Sultan tapi mainnya mah kalau masih buat itu jangan Segalanya Bukannya buat bodoh tapi buat mainnya bodoh ya si Sultan Tapi mainnya peban Jangan BABAN Cana Jangan ke ya Tapi mental kita aman dong eh janda tapi jangan dimasukin ke ginjal aja takutnya nanti. nanti. punya Enggak punya mulut dan digigit enggak Oke, Bang ada kit panda. Nenek marah Aduh ini nenek. Ya, enggak aku apa jadi. <tari TONY2> Ini yang RT, iya Pak RT boleh on mic enggak kalau tidak kami tik ya. <tari> kamu di RT 09 kan? Apa? Saya bilang Pak RT. RT kamu mau Pak, Kalau ada Pak RT berarti mana ibu RT-nya, Pak? Oh, Boleh. KTP, <tip> tidak ada Lo. Lo. Lo. Lo. kalau kamu Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. buat ktp Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Ya, ya. Ya, ya Eh, tunggu. Kau kan Kristen. Terus kau ngapa bilang asalamualaikum anjing? Lah, mangki Bang. Ya, ya, aku... Kan enggak apa-apa to, Yang nenek bermatin tadi tadi pameran. Saya tidak takut, maksud saya tidak kayak <tuk> terintimidasi. Ya, Gue ya. <We>, pura aja enggak <tuk> lihat anjing. Oh, oh kurang aja ya kurangnya ada yang babi. Kayak biasa dulu oh iya. saja gitu Tapi mata saya tidak kayak buka bang. Memang banget <tuk> Tapi mataku buka <tuk> <tuk> Ternyata kau membandi buta <tuk> Aduh Aduh bang, Jangan terlalu itu ya Apa -apa? Ini pamer soalnya kalau dibajak akunnya langsung kusus. Oh ini cewek lah, apa gua sih nenek nenek nenek madu tuh cewek. Apa bagus fansnya katanya iya. Enggak apa? Oh nggak oh, apa-apa ya udah. Terus yang filter Aziz Kika aja lah babi. Dapat penting uang ke sungai aja. Oh ya, tak padan nah. Global bodoh yang onik anjing ngapain sebatang Apa, yang ya. apa nih? 501? Mana dari 501 bodoh? Oh, apa itu? Enggak 42 gak... apa? Apa? Enggak tahu sih. A Warah, apa Guna, namanya enggak tahu cuman mukanya aja sih yang serem ke babi. Merkabang. Orang mana bang? Indonesia. Iya. Tinggalnya, tinggalnya di mana?